Membawa enam sosok seperti hantu yang bergegas di atas tanah batu yang kacau. Ketika mereka saling berpapasan, tampaknya seluruh area ini menjadi sunyi sesaat. Setelah itu, semua orang bisa melihat badai yang mengerikan tiba-tiba menyapu. Batu-batu besar di sekitarnya langsung meledak menjadi debu. Angin liar disertai dengan pecahan batu yang melesat keluar dan langsung menghantam tanah di sekitar tempat itu. Hingga sejumlah besar lubang terbentuk. Angin berpasir meresap dan mata tajam lindung langsung dikunci pada sulung dari tiga iblis Song, Song Zen. Meskipun ketiga iblis Song adalah ahli yang telah melangkah kelima Yuan Nirvana Stage, Song Zen terlihat sangat sulit untuk ditangani. Jika seseorang benar-benar mendiskusikan tentang kekuatan bertarung, yang terkuat adalah Martin kecil dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, Prasyarat untuk melakukan itu adalah bahwa ia harus mengungkapkan tubuh fisik dari Martin Celestial Iblis dan situasi saat ini jelas tidak memungkinkan ini. Oleh karena itu, karena Lindung takut bahwa Martin kecil mungkin akan berakhir dengan menutup-nutupi penutupnya, dia tidak menugaskan Song Zhen untuk yang terakhir. Sebaliknya, dia secara pribadi melangkah maju untuk melawan Song Zhen sendirian. Kamu benar-benar berani menantangku dengan kekuatan panggung tiga Nirvana Yuan. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Petik 2. Song Zhen melihat ke arah sosok yang bergegas mendekat. Dia sedikit tersenyum. Tetapi matanya mengandung jejak kedinginan yang gelap. Cahaya emas terang diaglomerasi di kaki kanannya. Dalam sekejap mata, kaki kanannya muncul seolah-olah itu terbuat dari emas. Bam! Kaki kanan Song Zen yang berwarna emas jatuh ke tanah. Menyebabkan tanah sedikit bergetar. Sebuah celah besar dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dengan cara seperti kilat. Itu menjadi seperti naga tanah yang merobek tanah dan bergegas menuju Lindong. Mata Lindong bersinar saat dia melihat tanah yang retak. Dia bisa merasakan bahwa ada energi liar dan kekerasan yang tak tertandingi yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata kekuatan sejati Song Zen sangat kuat. Berada di lima yuan nirvana stage sudah cukup baginya untuk memandang rendah semua orang. Bahkan Lindung tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya sebelum segel logam berwarna hitam muncul di tangannya. Segera, cahaya hitam monsterus yang melambung dengan angin datang membanting berat. Ledakan, begitu segel logam itu dengan keras menabrak tanah. Tanah yang bergetar segera menjadi sunyi. Bahkan naga tanah yang sedang naik itu ditekan dengan paksa oleh segel logam itu. Harta karun jiwa surgawi. Meskipun kamu memiliki Heavenly Soul Tracer, bagaimana kamu bisa bertarung denganku hanya dengan tiga kekuatan panggung Nirvana Yuan? Sebuah kilatan melintas di mata Song Zen. Dia telah mengidentifikasi Soul Tracer di tangan Lindung hanya dengan sekali pandang. Namun, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia tertawa sekali lagi saat dia melangkah maju. Bang bang bang. Tanah di sekitar segel logam hitam tiba-tiba meledak. Empat naga darat berdesing sambil ditemani oleh beberapa pecahan batu. Mereka dengan keras menyerang Lindong yang berdiri di atas segel logam. Kecepatan keempat naga darat itu seperti petir. Bahkan sejumlah ahli yang telah melangkah keempat empat Yuan Nirvana Stage hanya bisa melihat aliran fragmen batu melewati mata mereka. Setelah itu, mereka melihat keempat naga darat sudah menyegel jalur mundur Lindong. Naga darat berisi beberapa kekuatan ganas yang kuat saat itu datang menghancurkan dengan keras. Namun, sama seperti mereka akan mengenai Lindong, cahaya hijau tiba-tiba menyebar di tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi empat perisai skala hijau bersinar. Bang Bang, naga darat yang berisi yuan power yang kuat menghantam dengan marah ke perisai skala hijau tanpa menunjukkan belas kasihan. Ketika gelombang kejut menyebar, itu menyebabkan kulit di kepala cukup banyak orang menjadi mati rasa. Hanya serangan dari Song Zhen ini mungkin akan cukup untuk melukai serius empat ahli tahap Yuan Nirvana. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lindong, yang hanya memiliki kekuatan dari tiga ahli tahap Yuan Nirvana, akan memblokirnya. Pecahan-pecahan batu yang menembus langit meletus dengan eksplosif. Setelah itu, semua orang melihat bahwa tubuh Lindong juga dengan cepat menembak mundur. Armor skala hijau yang baru saja dibentuk juga dengan cepat memucat. Jelas, itu tersebar dengan paksa oleh naga tanah. Dari penampilan ini, sepertinya Lindong akan mengalami kesulitan untuk menang dalam pertarungannya dengan Song Zen. Apakah kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini? Sepertinya kamu hanya mampu mengalahkan Luotong secara kebetulan. Song Zen tersenyum tipis. Ada ejekan di senyumnya. Apalagi serangannya tidak berhenti saat dia berbicara. Majestic Yuan Power bersiul. Serangan liar dan kekerasan menutupi Lindung seperti badai, tidak memberinya bahkan kesempatan untuk mengatur napas. Anehnya, Lindung terus menghindari serangan Song Zen. Bahkan, sepertinya dia sedikit takut bertarung langsung dengan Song Zen. Beberapa seruan lembut juga meletus dari sekitarnya setelah melihat adegan ini. Jelas. Mereka tidak berharap bahwa Lindung akan menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah baru saja mulai bertarung. Tampaknya kesenjangan dua level bukanlah sesuatu yang begitu mudah untuk diimbangi. Kakek miliarder bongkar caranya hasilkan uang jutaan rupiah. Mor, 118, 30, 39, Hah, Lanying, yang mengamati pertempuran di dalam medan pertempuran, tiba-tiba mengeluarkan, huh, yang lembut. Dia dengan lembut mengatakan, "Mengapa serangan lindung menjadi sedikit lebih lemah? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Song Zen adalah ahli tahap 5 Yuan Nirvana, sementara lindung hanya di tiga tahap Yuan Nirvana. Meskipun yang terakhir ini cukup kuat, secara alami tidak mungkin untuk menantang seseorang dua tingkat lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa dia akhirnya didorong ke posisi yang tidak menguntungkan." Feng King tertawa samar, Lanying sedikit merajut alisnya, mata cantiknya menatap Lindong, yang menghindari dan menarik kembali. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu mungkin baginya untuk melihat bahwa wajah Lindung tidak mengungkapkan kecemasan dan kepanikan sedikitpun dalam menghadapi serangan intens Song Zhen. Bahkan, sepasang matanya memiliki kilatan samar yang berkedip di dalamnya. Apa yang orang ini rencanakan? Sebuah kilatan melintas di mata lanying seolah-olah sebuah pikiran muncul di benaknya. Lindong adalah. Ekspresi kelompok Liu Bai juga berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mereka sedikit tidak bisa memahami mengapa Lindong tiba-tiba memilih untuk menghindari dan menghindari pertempuran. Mungkinkah dia benar-benar tidak cocok untuk Song Zhen? Ada juga beberapa keraguan di mata Sukui dan Su Rou di samping. Mereka telah bersama-sama dengan Lindong untuk waktu yang lama dan menyadari beberapa teknik yang terakhir. Song Zhen memang kuat tetapi tidak akan mencapai titik untuk bisa memaksa Lindong, yang memiliki jumlah kartu truf yang tak ada habisnya. Sedemikian rupa. Haha, apakah ini kuda hitam legendaris yang dikabarkan mampu menantang 10 kerajaan super besar? Song Ke juga tertawa dingin ketika melihat adegan ini. Kamu benar-benar berbicara terlalu banyak omong kosong. Tidakkah kamu berpikir bahwa ini agak terlalu dini untuk dirayakan sekarang? Sosok seperti hantu Little Marten langsung muncul di depan Songke. Wajah tampannya saat ini memiliki rasa dingin yang melonjak di dalamnya. Energi ungu hitam dengan cepat melonjak di kedua tangannya. Kekuatan korosifnya yang luar biasa menyebabkan udara di sekitarnya mendesis. Kamu berani membebaskan dirimu. Kamu pasti pacaran dengan kematian. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bahkan berencana untuk pergi hidup-hidup. Petik 2. Senyum ganas tanpa sadar melintas di wajah Songke ketika dia melihat situasi ini. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan cahaya emas terang muncul. Cahaya emas ini langsung diaglomerasi menjadi pisau besar berwarna emas di tangannya. Di dalam tahap nirvana, tubuh emas nirvana yang telah mengalami pengerasan dari lima kesengsaraan nirvana akan menjadi sangat kuat. Bahkan, beberapa kekuatan Nirvana Golden Body akan tumpah dan mereka dapat menggumpal menjadi berbagai item. Kekuatan ofensif atau defensif dari hal-hal ini akan sangat kuat. Jelas, Songke sudah mencapai tahap ini. Berderak, bila besar berwarna emas datang menebas dengan marah. Sebelum benar-benar dilepaskan, suara membelah dikeluarkan dari tanah. Sebuah jurang besar dalam yang hampir 100 kaki besar terbentuk. Ku. namun. Senyum dingin melintas di mata Little Marten di hadapan serangan kuat semacam ini. Cahaya ungu hitam berkumpul di telapak tangannya. Samar-samar berubah menjadi bentuk cakar. Setelah itu, diperpanjang dan langsung meraih pisau besar berwarna emas yang datang menebas dengan marah. Senyum kejam segera muncul di wajah Songke ketika dia melihat bahwa Little Marten benar-benar berani dengan sombong memblokir serangan pedangnya. Namun, Senyumnya baru saja muncul ketika membeku karena suara sedikit retak. Ini karena dia melihat bahwa bilah besar berwarna emasnya, yang sekarang diraih oleh tangan Little Marten, telah benar-benar runtuh di antara lima jarinya. Kamu tidak berguna sebenarnya berani bertindak sombong di depanku. Mata Little Marten menjadi gelap dan dingin. Dia menghancurkan pisau emas besar dengan tangannya. Setelah itu, ia menjulurkan telapak tangan kanannya dengan kecepatan seperti kilat dan langsung menembus pertahanan Songke. Setelah itu, itu tanpa ampun dicetak ke dada yang terakhir. Kekuatan liar dan keras tergagap dan mengirim Song Ke terbang dengan telapak tangan. Keributan. Adegan ini sekali lagi mengundang banyak seru. Orang-orang itu yang telah sangat kecewa dengan kinerja Lindong akhirnya menguatkan perhatian mereka. Dari kelihatannya, Kelompok Lindong tidak selemah yang mereka bayangkan. Jadi kamu sebenarnya yang terkuat di dalam kelompok itu. Sepertinya Lindung hanya bertindak tangguh. Mata Songke tenggelam saat dia melihat adegan ini dan berkata. Ekspresi Songke sedikit berubah setelah suaranya terdengar. Bayangan batang hitam langsung menembus udara di matanya dan menembaki secara eksplosif. Mungkin saja samar-samar melihat harimau hitam menderu ke arah langit di atas tongkat. Songba mendengus dingin, dia bahkan tidak perlu melihat untuk memberi tahu bahwa orang yang telah menyerang pastinya adalah api kecil dari kelompok Lindong. Cahaya emas segera melonjak, setelah itu, itu langsung berubah menjadi perisai besar berwarna emas di depan Songba. Dentang, batang logam berwarna hitam dengan keras mendarat ke perisai besar berwarna emas. Suara mengejutkan tersebar, dua batu besar di samping itu langsung hancur berantakan berubah menjadi debu batu yang tersebar di seluruh langit. Jangan khawatir. Yang terakhir terbaring di tanah pasti bukan kakakku. Sosok berotot seperti little flame yang berotot muncul di depan songba. Suaranya yang rendah dan dalam seperti suara guntur yang teredam. Sementara itu, batang logam di tangannya benar-benar berubah menjadi banyak bayangan batang yang menyapu songba dari segala arah. Omong kosong. Songba tertawa ganas. Segera. Kilatan ganas muncul dari matanya. Mayestik Yuan Power melonjak dan langsung bertabrakan dengan Little Flame. Bang-bang. Pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus dalam arena menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yansen berangsur-angsur menjadi suram. Lin Dong saat ini masih dirugikan. Sikapnya tampak seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Song Zhen. Bahkan, sikapnya yang goyah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Liu Bai sedikit mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar tidak dapat mempercayai bahwa seseorang yang benar-benar bisa mengalahkan Xiao San akan benar-benar berakhir dengan kerugian seperti itu di tangan Song Zhen. Sementara semua orang merasa ragu karena ini, sosok lindung terus menghindar. Hanya sesekali dia menggunakan segel logam hitam di tangannya untuk memblokir serangan Song Zhen. Namun, Tubuhnya dengan cepat akan menarik kembali setiap kali tabrakan tersebut terjadi. Tampak seolah-olah dia tidak sanggup menahan serangan itu. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa dengan aliran waktu, jejak kemerahan cerah samar-samar muncul di kulit lindung. Tampaknya ada sesuatu yang tertekan dalam dengan matanya. Perasaan semacam itu seolah-olah dia adalah gunung berapi yang akan meletus. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.